Jurnal, software akutansi online yang dipercaya ribuan bisnis kecil dan menengah di Indonesia. Dengan sistem berbasis cloud, setiap transaksi akan langsung tercatat di jurnal dan stok barang akan terupdate secara otomatis. Dengan aplikasi mobile jurnal, kamu bisa memonitor keuangan bisnis kapanpun dan dimanapun. Jurnal juga dapat diakses secara bersamaan, sehingga kamu dan konsultan akan selalu terhubung dengan bisnis kamu. Pembukuan jadi jauh lebih mudah untuk setiap tagihan yang dibayar melalui jurnal Pay. Cukup kirim invoice, kamu akan langsung ternotifikasi setelah pembayaran dilakukan, dan jurnal akan otomatis mencatat pembayaran tersebut serta mengubah status invoice kamu. Jurnal sudah terkoneksi dengan bank, sehingga seluruh transaksi bisnis di rekening bank akan otomatis rekonsiliasi. Keuangan bisnis pun jadi lebih terkendali. Jurnal juga terintegrasi dengan berbagai aplikasi bisnis terbaik. Mulai dari points of sales, software payroll, hingga aplikasi pajak. Semua untuk mendukung kemudahan bisnis kamu. Kembangkan bisnis tanpa batas dengan jurnal.